Subhanallah Wallahi dahsyat Saya tidak bisa cerita apa lagi Mau cerita apa lagi Wallahi dahsyat Saya tidak pernah istiqamah Menamalkan doa seperti ini Alhamdulillah Selalu terkabul Bahkan niata niata Allah kasih Sudah selesai. Wallahi jamaah sekalian Salawat kepada Nabi Muhammad Bukan budaya Bukan kebiasaan Tapi amalan Yang sangat manfaat Buat keselamatan kita Kebahagiaan kita Di dunia maupun di akhirat Rasulullah SAW Yuhasibullahu al Abida laysa bainahu wa bainahu turjuman Allah akan hisab hamba-hambanya satu demi satu bersatu, bersatu bersatu dan tidak ada penerjamah jadi tidak baki terjama translate Ya Allah saya tidak menerti bahasa Arab ya saya tidak menerti bahasa Ya Allah bagaimana ini saya butuh translate atau benacara supaya bisa bantu saya lulus dari hukum tidak ada yang hakim Allah keputusannya Allah yang menuntukan Allah mahkamah yang dikuasai Allah hamba dihadapan Allah saksi semua tangan saksi, mata saksi lidah saksi, kaki saksi buku amal saksi malaikat saksi bagaimana kita mulari ditanya oleh Allah hei hambaku ingat enggak? Di malam itu Di tempat itu Kamu berlakukan dosa itu Seorang hamba Yang masih memiliki iman Dia merasa Dan ingat Dan dia merasa malu Dia tunduk kepalanya Kata Allah Malu ya Malu Tunduk kepalanya Ya malu ya Allah Malu Malu dan subhanallah tanda rahmat Allah ketika Allah bertanya dengan kita tidak ada orang lain yang bisa lihat supaya apa? supaya hisap kita diantara kita sama Allah tidak terbocor kepada orang lain supaya tidak malu sama orang lain Allahu Akbar habis kita sudah laku diri Ya Allah saya ingat dan saya rasa salah dan saya malu apa kata Allah waktu itu kamu lakukan dosa itu aku tutupi aku tutupi tidak ada yang tahu kita lakukan dosa ini sudah sekian tahun ada yang tahu tidak? ada yang tahu Karena kita lakukan di saat sumbuni kata Allah di saat itu kamu lakukan dan kamu tahu itu dosa tapi aku tutupi supaya kamu jangan menjadi malu di depan keluarga atau di depan sahabat aku tutupi dan aku sekarang sudah menutupi dosamu di dunia dan sekarang aku hapuskan dan ampuni dosamu di akhirat Allahu Akbar disitulah terasa anugerah ampunan Allah yang maha kuasa dan Allah di saat itu mampu menghukum kita dan kalau Allah menghukum kita Allah tidak pernah menzalimi kita justru itu keadilan Allah tapi Allah tidak memperlakukan keadilannya justru yang mendahulukan ampunan dan kasih sayangnya habis selesai hisab harus semua tambah kecuali liwati neraka jahannam. Di atas sirat. Sirat yang panjang. Yang kejam seperti pedang. Yang tipis sambil tidak bisa dilihat oleh mata. Katanya tipisnya seperti subhanallah imam bisa jalan di atas rembutnya kejam lagi masuk di atas serat terus jalan di saat itu ada doa yang melamatkan kita sampai menuju surga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Dia sudah duluan Kalau Sayyidina Abu Bakar Berjalanan di atas sirat Disebutkan 100 tahun Tapi Sayyidina Abu Bakar Satu langkah Di atas sirat Langkah kedua Di depan pintu surga Dahsyat ini setIdna Abu Bakar seperti itu bagaimana Rasul? Rasul sudah menunggu di depan. Mulai manusia satu bersatu jalan di atas sirat. Dan Rasul di saat itu sibuk berdoa. Allahumma sallim sallim ya Allah selamatkan umatku. Ummati ummati ummati ummati. Sampai mereka terselesai. Sampai di situ saja sebelum masuk surga ada berita gembira untuk umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh ada yang masuk surga harus berjumpa dengan beliau dulu. Petab muka dan disediain minum yang disebut air al-Kausar dan di situ banyak gelas Tinggal kita ambil gelas dan minum. Begitu kita mau ambil gelas dan minum, datang Rasul. Jangan. Kamu minum langsung dari tanganku sendiri. Barang siapa yang minum dari tanganku, tidak akan haus selama lamanya. Allahu Akbar. Di situ terasa kemuliaan. Begitu kebahagiaan kita, bertemu dengan Nabi Muhammad, dan bisa langsung minum dari tangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya begitu saja. Bahkan Nabi Muhammad memegang tangan kita mengajak kita masuk delapan pintu surga. Ada delapan pintu. Rasul bersabda satu pintu luasnya seperti antara langit dan bumi. Satu pintu antara langit dan bumi luasnya dan kata Rasulullah di saat itu akan manusia gesa-gesaan untuk masuk surga itu tanda apa? banyak yang akan masuk mudah-mudahan kita terhitung dari yang banyak begitu ahli surga masuk kira-kira Rasul berhenti ahli surga sudah masuk sudah aman? tidak Rasul balik lagi keluar dan menuju dari langkah sirat yang pertama melihat ada tidak ternyata ada di antara umatnya yang tersisa yang dosanya terlalu banyak gesak-gesaan di jalan merangkak di jalan sambil jatuh di dalam neraka Rasul Barat, mana mereka masuk ke neraka kata Allah SWT melihat keadaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam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 sudah cukup biar ya Nabi Muhammad, tidak cukup biar ya Allah masih ada lagi, diambil lagi, dikeluarkan, diambil lagi, dikeluarkan. Artinya dari umat Nabi Muhammad yang masih banyak dosanya, yang masih banyak kelewatannya sama Rasulullah yang tidak fantes memberikan mulia kepada Rasulullah S.A.W. dapat pula syafaatnya Nabi Muhammad. Yang tidak pernah memberi tanda sayang dan cinta kepada Rasul dapat rasa sayang dan cinta Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.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 masuk neraka saja dapat syafaat Rasul jadi sejauh mana kita bisa mencintai beliau sejauh mana kita minat mempelajari kehidupan beliau sejauh mana kita menenal sunnah-sunnah beliau di zaman ini umat yang paling bodoh terhadap beliau kita umat Islam kita umat Islam banyak hal yang tidak tahu tentang beliau, tidak tahu bagaimana berjuangan beliau, bagaimana doa doa beliau untuk kita, bagaimana kesedihan beliau kalau ada di antara kita yang kena musibah atau keburukan apa lagi masuk neraka. Siti Aisyah radhiyallahu anha. Siti Aisyah radhiyallahu Anha Barna minta sama Rasul doa, Ya Rasulullah doakan saya Rasul menduaakan Allahumma Aghfir Liyah Aisyah Maa min zembihah Wa maa taakhhar Maa qadamat wa maa akharat Wa maa asarat wa maa a'lanat Ya Allah Ampunilah dosa dosa istriku Aisyah dosa yang lama dosa yang baru dosa yang terang-terangan maupun dosa yang tersumbuni Siti Aisyah menaminkan doa Nabi Muhammad dan menangis dan bangga dan senang saking senangnya, saking bahagianya, dia tertawa sambil Rasul melihat Siti Aisyah senang wahai Aisyah? apakah kamu senang dengan doaku? kata Siti Aisyah bagaimana aku tidak senang? Aku justru merasa bahagia dengan doamu untukku, ya Rasulullah. Apa kata Rasul Kata Hulailah, Aisyah, kata doaku yang baru ini untukmu, itulah selalu doaku untuk umatku di setiap salat." Itu doa Nabi kita buat kita. Setiap beliau salat mendoakan kita, ya Allah, ampuni dosa dosa umatku dosa yang lama, dosa yang baru dosa yang sembunyi, dosa yang terang-terangan, setiap salat itu doa Nabi kita, Nabi Muhammad SAW untuk kita semua apa yang diminta oleh Rasul Rasul tidak minta banyak dari kita salah satu yang diminta oleh Rasul dan memohon satu itu berbanyak, itu satu-satunya yang Rasul minta banyak. Selain itu, Rasul tidak pernah minta banyak. Satu-satunya Rasul minta banyak. Apa? Salawatlah kepadaku. Berbanyalah salawat kepadaku. Mengapa Rasul minta berbanyalah salawat kepadaku? Kenapa tidak minta amalan yang lain untuk dibanyakan salawat? Atau amalan yang lain. Mengapa hanya salawat? Rasul berbesan, berbanyalah salawat kepadaku, aku. Kerana Rasul tahu, dengan kita berbanyak salawat, kita akan dijamin dapat syafaat beliau. Dan itulah beliau yang diinginkan. Bukan hanya dapat syafaat, bahkan Rasul sendiri bersabda, akrabukum minni majlisan qiyamah yang paling dekat kepadaku hari kiamat yang paling banyak salawat kepadaku bahkan berita gembira bagi seorang hamba umat nabi muhammad s.a.w fa inna ini kastimewaan khusus kelebihan, Amalan yang utama bahkan yang terutama di hari Jumat dan di malam Jumat fokus hanya bersalawat kepada Rasul. Mengapa? Karena Rasul yang berbesan, Rasul yang minta Rasul berbesan, berbangyalah selawat kepadaku malam Jumat dan hari Jumat. Mengapa ya Rasulullah khusus hari Jumat dan malam Jumat? Karena salawat kalian Allah sampaikan kepadaku. Kata guru saya, para siapa yang ingin Rasul kenal dan dia barbannya lah salawat kepada beliau.